Di sini kita akan membahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Capricorn di bulan Juli tahun 2021. Untuk bersingkat waktu, kita langsung saja mengambilkan kesehatan seorang Capricorn di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambilkan keuangan seorang Capricorn di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambilkan tugas pekerjaan seorang Capricorn di bulan Juli tahun 2021.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 Selanjutnya, support energi kepada hubungan asmara sama Capricorn di bulan Juli tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan, ataupun yang memperkuat sentra malam Capricorn di bulan Juli tahun 2021, dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik e, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. untuk kesehatan tancapkan Capricorn adalah... Seven of Swords ataupun tujuh pedang. Secara umumnya Seven of Swords itu diartikan ingin melangkah maju ke depan, namun mengingat masa lalu sehingga majunya akan pelan. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Capricorn di bulan Juli tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa apa. Namun di sini seorang Capricorn akan susah move on dari masa lalu yang membuat seorang Capricorn akan mendapatkan beban pikiran yang sangat ringan. Dan untuk support energinya adalah. King Obsol. Secara umumnya King Obsol itu seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, dan seseorang yang lebih tua dari Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan Sosok kesehatan seorang Capricorn tidak akan mengalami gangguan apa apa di bulan Juli tahun 2021. Namun di sini seorang Capricorn akan teringat dengan masa lalu yang dimana akan membuat beban pikiran ringan, namun tidak akan berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan dimana di sini seorang orang tua, seorang orang terdekat dan sahabat akan selalu mendukung serta mendoakan seorang Capricorn agar move on dari masa lalunya dan untuk kartu kesimpulannya adalah strength secara umumnya strength itu diartikan kekuatan di dalam kelembutan hati dan jika kartu strength kita gabungkan dengan kesehatan seorang Capricorn di menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang Capricorn yang membuat seorang Capricorn akan semakin berjuang akan semakin berusaha untuk move on dari masa lalunya sehingga menghilangkan rasa beban pikiran yang ada pada dirinya yang dimana didukung disupport oleh sahabat orang-orang terdekat -orang serta orang tua Capricorn sendiri dan untuk kartu keuangannya adalah ten open tackle ataupun 10 koin secara umumnya ten open tackle itu diartikan ketekunan akan membuat hasil yang maksimal yang dimana di sini semua keluarga semua orang dapat menikmatinya. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Capricorn di bulan Juli tahun 2021 keuangannya mengalami peningkatan yang dimana di sini dikarenakan seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang disiplin yang tekun yang fokus dalam bekerja yang dimana disini akan membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangan yang berdampak positif kepada kehidupan menunjang finansial lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2021 dan di disini keuangan seorang Capricorn yang meningkat dapat dinikmati oleh pasangan keluarga serta orang tua Capricorn sendiri dan untuk support energinya adalah Queen of Sword. secara umumnya Queen of Sword itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Capricorn sendiri dan disini menggambarkan sesuatu seorang Capricorn akan mendapatkan keuangan yang meningkat yang dimana disini dikarenakan kefokusan kedisiplinan yang ia lakukan di dalam bekerja akan membuahkan hasil yang maksimal yang dimana di sini Keuangan yang meningkat akan dirasakan oleh keluarga, orang terdekat, sahabat, pasangan Capricorn sendiri. Dan di disini seorang pasangan keluarga akan selalu mendoakan seorang Capricorn agar rezekinya keuangannya lebih bagus lagi. Dan jika kaktus lain kita gabungkan dengan keuangan seorang Capricorn disini menggambarkan Kekuatan di dalam kelembutan hati seorang pasangan, seorang keluarga akan membuahkan hasil yang maksimal kepada seorang Capricorn yang dimana mana di sini keuangannya akan semakin meningkat di bulan Juli tahun 2021. Dalam tukar tukar pekerjaannya adalah 21 ataupun tiga tongkat. Cara umumnya telepon itu diartikan belajar melepaskan karena kita tidak bisa melakukan semuanya sekaligus dan disini sini menggambarkan untuk kasus pekerjaan seorang Capricorn di bulan Juli tahun 2021, harusnya akan mengalami peningkatan. Yang dimana di sini digambarkan seorang Capricorn akan menerima tawaran pekerjaan yang banyak yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan Capricorn sendiri. Sehingga di sini seorang Capricorn akan kewalahan di dalam menangani pekerjaan tersebut dan disini disarankan kepada seorang Capricorn lakukan pekerjaan yang kamu sanggupi dan belajar untuk melepaskan salah satunya dan disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasan seorang Capricorn akan membuka usaha sampingan yang dimana sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta finansial Capricorn sementara untuk support energinya adalah Page of Cup secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan seorang Capricorn akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak yang dimana sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan finansial dan di sini disarankan kepada seorang Capricorn, baiknya menerima pekerjaan sesuai dengan kemampuan, meskipun di sini seorang Capricorn mempunyai tujuan untuk membahagiakan anak pembagi keluarga keluarkan seorang Capricorn dan disini seorang Capricorn akan selalu didukung didoakan oleh anak Capricorn sendiri dan jika kartu lain kita gabungkan dengan kartu kaya pekerjaan seorang Capricorn disini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang Capricorn akan membuat seorang Capricorn lebih bangkit lebih berusaha lagi lebih keras yang dimana disini akan berdampak positif serta di disini seorang Capricorn akan berusaha untuk membuat sebuah usaha yang dimana di sini usaha miliknya sendiri usaha tambahannya dimana juga tujuan yang membahagiakan keluarga membahagiakan anak serta di sini seorang Capricorn mendapatkan dukungan doa dari sebuah keluarga dan seorang anak Capricorn sendiri dan untuk hubungan asmaranya adalah Five of cup ataupun lima piala cara 5 of cup itu diartikan berjuang melepas masa lalu yang dimana di sini mampu melihat peluang situasi untuk mendapatkan yang lebih bagus ataupun mendapatkan masa depan yang lebih bahagia dan di sini digambarkan untuk hubungan asmara seorang Capricorn di bulan Juli tahun 2021, di sini disarankan kepada seorang Capricorn, baiknya lepas masa lalu maupun dari masa lalu, yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada beban pikiran yang kau dapatkan di bulan Juli tahun 2021, yang didukung kartu dengan seven Swords. dan di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Capricorn. Baiknya melihat situasi dan kondisi, melihat peluang yang masih ada untuk mendapatkan kebahagiaan bersama seorang pasangan yang ada saat ini, dan di sini tidak disarankan kepada seorang Capricorn untuk membandingkan pasangan yang sekarang dengan pasangan yang di masa lalu, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya, dan untuk support energinya adalah. King of One, cara mempunyai King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang lebih tua dari Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Capricorn, baiknya melihat ataupun move on dari masa lalu, dan mendapatkan peluang untuk mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara bersama pasangan yang ada, yang dimana disini akan selalu didoakan oleh orang tua serta orang tua pasangan Capricorn sendiri. Dan jika kaktus strength kita lakukan dengan hubungan asma rousongar Capricorn di sini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang tua akan mendukung penuh seorang Capricorn untuk melihat peluang masih ada dan mendapatkan kebahagiaan bersama pasangan yang ada saat ini yang di dimana disini disarankan kepada seorang Capricorn baiknya tidak membandingkan pasangan yang dulu dengan pasangan yang ada saat ini yang dimana disini akan berdampak positif kepada kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Juli tahun 2021 dan untuk angka keberuntungan seorang Capricorn itu ada di angka 7